Andika Kangen Band, lagunya di oleh Jidan Bersama Triswaka yang dinyatakan netizen 62, plus 62 katanya, uh, sebuah tidak menghargai artis senior atau karya artis senior, yaitu Andika Meisa Ya, mungkin ini pembahasan cukup menarik. Mungkin di sini karena ranah saya sebagai seorang spiritual, seorang supranatural dan pakar terawangan dan ramalan, mungkin di sini akan saya kaji kedepannya seperti apa Andika Maisa Cidan dan Triswaka. Sambil rokok-rokan juga, guys. Mungkin hampir setiap sosial media sangat viral ya tentang pembahasan e, jidan yang katanya netizen artis karbitan yang cover cover cover cover, gitu, yang tidak menghargai artis senior. Ya itu kan menurut netizen kalau di sini sendiri saya sih netral. Kalau saya sendiri memang uh, fansnya Kangen Band, Andika Kangen Band ya, sejak saya SMP. Terutama dengan judul lagu Pujian Hati. Dimana ketika saya dulu SMP, ketika saya lagi sakit hati, lagi bucin. Yang saya putar juga lagunya Kangen Band, uh, terutama yang Pujian Hati itu. Oh, kalau nggak salah dulu HP saya Nokia, oh, zaman dulu saya masih SMP Nokia itu masih mahal itu loh, masih satu juta lebih gitu. Loh. <gak> Sekarang sudah nggak ada lagi Nokia, sudah nggak beredar. Ya beredar, cuman tipe-tipe tertentu. Di sini mungkin sindrom ya, sindrom. Dari Jidan ya sindrom kepopulerannya dia sindrom keartisannya Jidan yang karirnya baru mulai naik kok sekarang sudah bermasalah mungkin di sini tetap poin aja tidak perlu lama-lama saya akan melihat kira-kira nanti akan berakhir seperti apa. Jadi antara Andika Meisa, Jidat dan Triswaka ini nanti akan berakhir seperti apa? Saya akan lihat lewat tarot saja ya, karena kalau mau nerawang energi saya masih rendah ya, saya masih rendah, saya capek, jadi saya pakai tarot aja. Oke, okay, saya akan lihat. Ending dari Andika Maesa, Kangen Band, Triswaka dan Cidan akan berakhir seperti apa nanti? Damai berantem kayak atau somasi bawa-bawa pengacara atau lainnya ya? Oke. Okay. Saya sudah menarik energinya. Di sini saya mendapatkan petunjuk untuk mengucut uh, kartu saya 12 kali. Oke. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Okay. Di sini saya harus membuka kartu empat. Oke, okay, cuman di sini yang saya lihat banyak netizen-netizen, uh, baik penggemarnya kangen band, maupun penggemarnya penggemar fannya Triswaka, maupun Jidan, juga banyak yang sakit hati di sini. Jadi di sini banyak orang yang sakit hati karena ulah cover-covernya Jidan. Ini yang saya lihat banyak orang sakit hati karena covernya jidan atau Tri dan lain temennya. Cuman di sini yang saya lihat ada pihak yang senang jadi terutama kangen band jadi nama Andika Mahesa atau kangen Ken melejit kembali atau naik lagi ke populerannya jadi di sisi lain banyak netizen yang sakit hati di sisi lain ada yang senang jadi eh, kesenangan ini ya terutama kangen band ya atau Andika ya karena eh, dia naik lagi Viral lagi, jadi gara-gara ulahnya Jidan dan Tri Dan di sini itu tadi sindrom sindrom kepopuleran sindrom sindrom keartisan. Jadi Jidan merasa dirinya sudah famous. Dirinya sudah <laughs> artis gitu loh. Jadi di sini dia tidak kuat mental. Maksudnya tidak bisa menjaga attitude. Jadi dia terkena hukum alam. Jadi Jidan ya terkena hukum alam karena dia tidak bisa membawa dirinya. Ini yang saya lihat. Di gitu. Dan di sini, Kangen Band atau Andika pamornya naik. <laughs> Jadi, Andika, Kangen Band harus berterima kasih dengan jidan <laughs> sama Triswaga. Gitu loh. Jadi, kembali heboh lagi, kembali tenar lagi. Gitu. Ya, itulah kehidupan. Cuman di sini kan ya ada plus minusnya ya ada pro kontranya Apalagi netizen Indonesia itu kan luar biasa sekali Cocoknya itu luar biasa sekali Mungkin gitu saja yang saya sampaikan Semoga bisa menjadi pelajaran buat yang lain Buat jidan buat Rizwaka dan teman-teman yang lainnya Jangan apa, Jangan apa maksudnya Iya maksudnya Harus menghargai karya orang lain Jadi kalian harus menghormati Senior-senior kalian Dan buat yang lain juga seperti itu Harus menjaga attitude Jangan karena kamu viral Jangan karena kamu sudah famous Kamu lupa diri jadi kamu harus memahami asal usul kamu yang membesar kamu kan kamu adalah netizen, ya. Jadi harus menjaga sikap, menjaga attitude, begitu aja. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV, ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari. Salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat